Akankah dolar Australia-USD bergerak ke bawah? Secara umum, bias harian pergerakan dolar Australia-USD terlihat masih berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi.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 Sebaliknya waspadai jika harga dolar Australia USD terus bergerak ke atas dan menembus level 0.74897 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.75121. Sekian analisa forex untuk tanggal 25 Oktober tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212